tetep kek mode nah, pesawat. Tun, Mantap, kan? di uh -uh. Di <laughs> yuk, lumayan nu dia tol. kan bentena Oke. Bentar lagi. Oh, ya, iya. nah, gitu. Oke. Aja, Ada pohon tumbang guys lumayan ekstrim aman bok aman ini kalau kita bawa cewek yang manja ini yang ada bukan malah enjoy dan tadi gandong Oke, okay guys, baru nyampe pos satu. bokser masih belakang bokser awan aman aman mantap tar, aman aman aman baru di mana nih aduh baru di Cigowong pos satu oke okay. berapa pos lagi masih beberapa pos yang harus kita lalui tetap semangat guys tetap semangat boxer masih belakang boxer bisa dhati is langsung bisa diminum langsung ini suhunya hampir mendekatin 0 derajat eh bapak dicunda dimaranah loh di eh, udul-udulkan maren ha? udul-udulkan karena coksi boxer udah kayak ya <laughs> udah kenaranya ke arahnya cok sih kayaknya gayanya doang giliran naik nge -nge -nge -nge. cuman sanggup nyampe pos 4 guys encok yang lain terusin perjalanan naik pos 4 lumayan 2064 mdpl sekitar 2 kilo kalau di perahu, udah puncak ini. kana gatna Wantor <laughs> Wantor kerutan <laughs> Hujan guys, hujan guys, hujan muyung Hujan deras di satu sampai tiket guys.